Siomai ini enak rasanya ini. ini lokasinya di depan S Hardware, S Hardware Kudus. Mas kalle mas, buat siang aja siang tunggu siomai, toh siang tunggu siomai kalle dulu. Terus nya. masih ini? masih ada. Yang satu. yang aja. Yang satunya. gak pakai pakai Pakai tahu. Sama pakai. Tahu aja. Sudah Siomoe ini enak rasanya, ini, ini lokasinya di depan Es Hardware, Kudus Ini ada telur, ada kentangnya, ada parenya tahu nya mbak, kol ya? kolnya tinggal tanpa iya nanti tiga ya mas? Ya. Somai, Somai. depan kentang, telur, pareh, tahu, kool Ini, nah, ini apa aja? sama Lur, ya. cuma tanpa paridua yang di sini. Tadi, kentang, ini apa itu? Itu yang ucom. Kol, kol. Gunai apa bumbu kacang? Bumbu kacang ya. Nawari ini kan siap. nanti kita punggusin. Siap siap. Bukanya mulai campirah mas? Bukanya paling cepat itu jam 11.30 12, paling lambatnya paling jam setengah satuan sampai jam? sampai jam 9, setengah 10 oh buku apa, toko buku ini tutup, sampai depan tutup, itu tutup juga oh, iya. satu ini berapa? satu purnya 10 ribuan 10 ribu. dari Bandung mas? asli Cirebon Cirebon? iya Lumayan kan kalau ini Cirebon ya, ya, ya apa? Jawa Barat ya. Cirebon ya, Jawa. Bandung. Barat. Asli Bandung juga ada sih, cuma saya saya Cirebonnya. Cirebon ya. ya. itu cirebon ya jadinya bahasa ngapak ya? Enggak, kalau saya Cirebonnya udah Sunda masuk. Udah Sunda. Dari kalau yang di kotanya masih ada ngapak-ngapaknya Jawa. Oh, itu pedes itu? Udah, udah pedes, sudah oh. pedes om. di konsultasi omega no bisa sidang di omega